Anggota himpunan berikrar satu serap biasa selalu berkata jujur menepati janji amanah dan rahsia 2. jaga kuah dengan membantu mengatasi kesulitan sesama anggota 3. bersama keluarga berusaha meningkatkan kesejahteraan dan keseberian lingkungan empat manfaatkan dana POI ini sesuai dengan pengajuan dan mengembalikannya tepat waktu 5. mendidik dan mencerdaskan anak layak menjadi cerdas siswa Bakti kepada orang tua Bakti hanya kepada Allah Allah menjadi saksi Atas perbuatan dan ucapan kami Pinjaman poinis pada poinis besar dalam hidup besar barang. untuk anggota saya untuk anggota saya bernama yang cantik selalu rezekinya dimudahkan segalur urusannya berlancar <tik> hidupnya agar bisa membayar ransum dan terus hidup semoga kompak di poinis semoga berikan keturunan yang soleh dan solihah semoga dimudahin seluruh satu langkah hidup. Dan buang-buang yang berputar dari poin ini semoga berkas selalu. Ya Allah yang maha pengampun, Ya Allah yang maha pengasih, selamatkanlah kami dari kerugian, Amin disiratkan dan kemunafikan. Kami kami termasuk orang-orang yang beruntung. Ya Allah yang maha pemberi bimbingan, tancapkanlah di hati kami kekuatan dan keindahan iman. Amin. Ya, kami memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi Amin. Ya Allah yang maha mulia Ia ya, silih hidup kami Dengan kerendahan hati dan kemuliaan Amin Ahlak sehingga kami dapat membina keluarga kami Amin. Ya, Dalam ketaatan kepadamu Amin. Ya Allah yang maha pemurah Amin. Berikanlah kekuatanmu kepada kami Amin. Dalam menjalankan ikhtiar Untuk meningkatkan kesejahteraan kami Amin, Amin. Dan berikanlah kemuliaan Pengasih dan Maha Penyayang, karuniakanlah kepada kami anak-anak yang soleh, yeah. yang berbakti kepada orang tua, yeah. serta berguna bagi Nisa, bangsa, dan agama. Yeah. Ya Allah Yang Maha Bijaksana, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Yeah. Robana Atina Fidunia Hasanah, yeah. Wafil Akhirat Wa Wakina Ajabana, Amin yeah. amin Robal yeah. Anak.